Assalamualaikum halo teman-teman semuanya mungkin kalian pernah mengalami ketika mengambil HP dari kantong tiba-tiba HP sudah dalam keadaan menyala seperti ini dan ini bisa terjadi di berbagai macam merek HP ya termasuk ini HP Xiaomi dan juga Samsung oke untuk mengatasinya ini sangat mudah sekali dan ini untuk di semua HP caranya sama ya langkah pertama silahkan kalian buka menu setelan yang ada di HP kalian Kemudian di kolom pencarian pada menu setelan ini, kita ketikkan saja angkat. Oke, seperti ini. Dan ini bisa untuk semua HP ya. Kemudian di sini kita pilih angkat untuk membangunkan. Nah, biasanya yang menyebabkan layar HP kalian menyala sendiri adalah untuk fitur angkat untuk membangunkan sudah aktif. Dan untuk menonaktifkannya tinggal kita hilangkan untuk checklistnya. Maka sekarang untuk HP kalian tidak akan menyala lagi ketika ditaruh di kantong ataupun diangkat Misal saya angkat, nah dia tidak menyala lagi ya, jadi untuk baterai akan awet Di HP lain pun untuk caranya ini sama ya, di HP Samsung, Xiaomi, ataupun HP Oppo semua caranya sama Oke mungkin senyata saja untuk video kesempatan kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh